Hai guys, selamat datang di channel saya Arif Karudin Fajrin. Salam kenal, uh, ini pembukaan YouTube? Ah, lupakan saja. Selamat menikmati video. <laughs> Sampai jumpa. Saya akan membuat camilan larva. saksikan, goreng larva. Mari kita masukkan larvanya, ya. Sebentar saja, tidak perlu lama-lama. Kita aduk-aduk sampai kekuningan. oke ya, sepertinya sudah cukup kita tiriskan mari kita coba sembilan lapaknya. sudah masang ya kita kasih bubuk cabe biar cepet Aromanya hmm, menggoda sekali Mari kita coba Cemilan larva hmm. Teksturnya seperti udang Mantap Bisa kalian coba ya Ini larva tawon Bisa kalian dapat dari sarang tawon Tapi hati-hati Takut disengat jadi berhati-hatilah. Oke, sekian. Salam AKF Adit Karin Fajrin. Memasak campilan ekstrim. Sampai jumpa.